Ketika kita nyalakan, kita lihat sama-sama, guys. Maka HP akan otomatis ataupun langsung ke mode recovery ini ya, langsung ke mode tulisan Cina, itulah bahasanya, bahasa umumnya gitu, guys. ya Jadi hal seperti ini tidak akan selesai, guys. Tidak akan sembuh tanpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys. Jumpa lagi bersama Global Techno di sini ya. Ya ini merupakan sebuah channel yang membahas tentang service HP ya guys. Jadi kebetulan kita hari ini dapat servisan HP Oppo A3s nih guys. Uh, kasus seperti ini biasanya dianggap fatal ya bagi pemilik atau penggunanya ataupun user ya. Uh, bagi kalian yang masih pemula, jadi kita sama-sama belajar di sini ya guys ya. Uh, ini adalah HP Vivo, HP Oppo A3s yang mode recovery ya guys ya tepatnya. Jadi, HP ini ketika kita nyalakan atau dinyalakan, ya, bahasanya pemiliknya tadi. HP langsung dalam keadaan seperti ini, nih, guys. Dan ini sebenarnya sangat sepele, ya. Cuman, ketika kita salah klik atau salah pencet, nanti HP ini akan hilang semua datanya, begitu ya. Ini adalah mode factory reset, ya, atau mode recovery. Ini ada tulisan Cina di sini, kemudian ada English di sini, ya. Ini, jika kita klik wipe data, maka akan habis semua isi data dalam HP ini, begitu ya. Jadi, HP ini ketika kita reboot, guys, atau kita nyalakan ulang ya artinya HP ini dalam keadaan mati kemudian kita nyalakan maka langsung muncul mode seperti itu tadi atau mode recovery biasanya hal seperti ini ini bagi teknisi ya atau bagi uh, jasa reparasi HP ini biasanya digunakan ketika ingin me menghapus sebuah password ya ataupun mereset sebuah HP yang mungkin memori penuh error atau apapun itu dan lain-lain trik ini biasanya digunakan oleh teknisi untuk membersihkan hal yang kita bahas tadi. Uh, jadi langsung saja ya guys ke pokok permasalahan. Ini intinya HP seperti ini. Ini bukan kepastian ya. Artinya berdasarkan pengalaman yang sudah sudah ya. Kasus seperti ini nih guys biasanya HP ini terkena air ya. Meskipun nggak langsung banyak, mungkin terkena resapan sedikit sedikit lama-lama menjadi -lama, bukit gitu ya. Intinya lama-lama dia Karatan atau korusi pada bagian tombol volume down, ya, volume bawah ini khususnya untuk Oppo. Oppo sering banget, guys, terjadi seperti ini. Jadi, kita sering banget nanganin permasalahan seperti ini, ya. Jadi, HP dicas dalam keadaan mati begitu, ataupun setelah dimatikan, kemudian ketika dinyalakan langsung muncul tulisan Cina seperti ini. Ini untuk pemula, saya yakin bingung, ya, maksudnya untuk orang-orang umum ya yang tidak berbasic di service HP artinya untuk pengguna-pengguna umum orang umum ini adalah model recovery ya guys ya jadi langkah awal yang kita lakukan ini harus kita bongkar HP nya ya kita bongkar HP nya Oke sekarang kita pastikan sekali lagi ya guys HP sudah mati nih jadi intinya awalnya seperti ini ya ketika Ups, endorse <laughs> ketika kita nyalakan <coughs>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 Intinya singkat cerita HP ini kita ganti soket atau tombol volumenya itu udah selesai Cuman kalau teknisi nggak harus diganti sih guys Ini biasanya terkena arat karat air ya korupsi gitu kita cukup bersihkan saja begitu Daripada kita beli kita cukup bersihkan saja jika memang masih mungkin dan masih bisa digunakan Jika memang tidak bisa digunakan atau sudah parah Mungkin jalurnya konflet dan lain-lain memang kita harus kita ganti Jadi ini bukan permasalahan yang besar ya guys ya Oke langsung saja kita bongkar HP-nya guys Oke jadi proses mukanya nggak kita videokan guys kita potong aja biar cepat durasi ya Jadi posisi mesin sudah terbuka nih sekarang begini kita buka posisi baterai soket baterai seperti ini ya kita buka Jadi untuk HP Oppo guys ini bisa saja terjadi pada HP Oppo A3s Oppo A37 Oppo A33 Khususnya untuk HP Oppo ya ini yang sering terjadi ya maksudnya begini Ketika kita tekan tombol power dan kemudian ini fleksibel volume ya. Fleksibel volume atau tombol volume ini. Switch volume ini ketika kita tekan bersama dengan tombol power secara bersamaan. Maka dia secara otomatis guys. Ketika kita nyalakan dia akan otomatis masuk ke mode recovery atau mode tulisan Cina tadi ya. Jadi uh, ketika kita ngetesnya kita ingin memastikan nih apakah benar-benar hanya soketnya begitu ya. Hanya soket volumenya itu cukup sederhana guys jadi kita cukup lepas saja fleksibel volume ini uh, kalau metode saya guys saya cukup angkat sedikit seperti ini ya artinya ketika mesinnya kita angkat sedikit seperti ini ini kan soket volume soket volumenya kan tidak terhubung ya tidak terhubung ke body mesin ya ini secara nggak langsung volumenya ini sudah tidak berfungsi begitu jadi meskipun diancam ataupun tidak itu dia akan berfungsi sekarang kita coba guys kita nyalakan kita jumper ya karena ini tombol on off nya juga renggang ya Oke sekarang kita jumper seperti ini Kita langsungkan lah bahasanya Ya sudah getar ya kita coba <tuh> Kita coba seperti ini apakah nanti dia akan normal guys Jika memang dia normal artinya bisa dipastikan bahwa HP ini yang rusak adalah tombol volumenya Seperti yang sudah-sudah pada kasus sebelumnya gitu guys ya Jika memang tidak mungkin bisa saja terjadi pada jalurnya Oke, kita tunggu sebentar, guys. Oke ya. <tuh> mantap jiwa mempesona ya. Ini belum ada yang kita lakukan ya, belum kita apa-apain ya. Ini kita cukup uh, renggangkan aja nih posisi mesin. Ini kita gunanya mematikan tombol volume ini ya, volume ini. Artinya dia, dia, dia berfungsi ya. Ini mantap jiwa mempesona, guys. Artinya ini sudah sudah sembuh ya. Artinya memang benar-benar bisa kita pastikan bahwa permasalahan seperti ini adalah di Switch atau tombol volumenya ya Itu bisa kalian ganti guys Cuman kalau saya pribadi kita bersihkan aja dulu kita cek Selagi barang itu masih bisa kita gunakan Kenapa kita ganti ya kita gunakan aja dulu Jadi kalau memang sudah tidak bisa kita gunakan Barulah kita ganti begitu Harganya sih tidak mahal guys mungkin sekitar antara 5.000 sampai 15.000 ya harganya sekitar segitu jika kita dapatkan di toko online Oke sekarang kita pastikan lagi guys ini kita rapatkan lagi posisi mesin ke tombol volumenya ya. kita baut sementara seperti ini tujuannya apakah tombol volumenya itu menahan ya guys ya biar kita lebih yakin dan memastikan begitu guys ya sebelum HP ini kita eksekusi dan kita basang kembali ya seperti yang kalian lihat guys ini sudah terbukti ya bahwa memang tombol volumenya ini nahan ke bawah nih Tombol volumenya nih, coba kita kencangkan dulu tombol volumenya, kita apkan, kita naikkan. Ya, dia seperti itu ya. Naik dia ya. Coba kita turunkan sekali saja. Oke, ini tombol volume bawahnya sudah tidak berfungsi guys. Ini artinya memang error dia. Kita naikkan, masih mau kita turunkan, kemudian tidak mau ya. Ini bisa saja terjadi karena konslet. Oke guys, jadi <tuh> sangat sepele ya. Ini permasalahannya sudah ketemu. Jadi kesimpulan daripada video ini adalah kalian cukup ganti soket atau fleksibel volume ini ya. Kalian ganti atau bisa kalian bersihkan, guys video ini tidak akan saya lanjutkan ke pembersihan karena ini sudah bisa kita pastikan ya ketika kita bersihkan ataupun kita ganti ini sudah sembuh video ini sudah 8 menit nih guys jadi ketika kita bahas nanti akan memperpanjang durasi video ini ya takutnya kalian nanti nggak sabar gitu caranya seperti ini guys kalau memang ingin dibersihkan ya ini kita congkel seperti ini kita pastikan aja lah ya kita buka ya kita lihat apakah memang ini ini konslet atau korusi Ya, seperti itu. Dia ada tiga, nih, guys. Biasanya ini baru satu, ya, satu yang terkelupas, kemudian dua dan tiga. Oke, guys, seperti ini, ya kita cek untuk baliknya ya guys ya ini yang nempel ya ya seperti ini memang ini kalau kita perhatikan secara detailnya guys memang ini agak korosi guys kotor dia ya seperti itu jadi mungkin bisa menyebabkan konflat ya oke ini kita singkirkan sementara ya kita cek dulu fungsinya ya apakah fungsinya sudah normal ini kita kerok aja sebentar seperti ini dikit ya itu memastikan aja agar pembahasan kita pada video ini tuntas gitu guys ya oke ya seperti ini ya sebelumnya sudah naik ya kita jumper coba guys oke okay ya dia turun ya oke okay. jadi permasalahan selesai guys ini bisa kita pastikan bahwa memang untuk kasus mode recovery atau HP Oppo yang tiba-tiba muncul logo Cina ketika dinyalakan itu kita cukup bersihkan soket volume ya ya seperti ini atau kita ganti Oke okay guys, jadi itu dulu video kita hari ini ya uh, Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel kita Semoga bermanfaat dan mantap jiwa pesona.